Ini mengabarkan soal bunda Leslie dan Papa Billar ya Kita lihat nih, sebuah kabarnya Leslie Kejora dan Rizky Billar buat Leslar Metaverse serta Crypto. Tuh, kita lihat nih, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Leslie Kejora dan Rizky Billar ikut meramaikan Metaverse, Crypto dan juga Inviti yang sebentar lagi akan mere meresmikan Leslar Metaverse. Keduanya menyebut Leslar Metaverse sebagai dunia digital yang bertema Cyber Future. Perusahaan menawarkan sejumlah aset digital di dunia Metaverse itu. Salah satu aset digital yakni token kripto bernama Leslar Coin. Simak info selengkapnya di artikel dengan klik link Instagram story kita ya. Tunggu persahabatnya, kita lihat aja nih di slide berikutnya. Idolah kesaingan kita, Bunda Lesti dan Papa Bilar akan tentunya menyuguhkan sesuatu yang beda dari Leslar yakni akan hadir Leslar Metaverse yang akan diresmikan oleh idola kesayangan Lesi Kejora dan Rizky Bilar ikut meramaikan Metaverse, Kripto dan juga NFT yang sebentar lagi akan meresmikan Leslar Metaverse dalam akun resmi Instagram Leslar Metaverse disebutkan bahwa Leslam Metaverse akan jadi dunia virtual tempat berkumpulnya berbagai kalangan tuh di berbagai belahan dunia dan kita lihat juga tujuan utama dari proyek ini tulis manajemen adalah untuk mengedukasi dan memperkenalkan dunia digital kepada warga Indonesia dengan komunitas yang sudah dimiliki oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Masya Allah banyak persahabat ya kita tentunya harus wajib mendukung Idola kesayangan, apapun yang dilakukan, semoga saja diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan kita lihat juga persahabat yang diunggungkan terbaru Leslar Metaverse. Ini menginfokan persahabat ya, disimak juga info ini. Gak usah bingung ya para Leslarian, kata kunci yang kalian butuhin buat bisa lebih... Akrab sama Lesler Metaverse Udah kita siapin nih Langsung baca aja Penjelasannya di atas ya Kita bakal terus mengedukasi kalian Tentang apa itu Leslar Metaverse Biar kalian jadi lebih paham Tentang proyek ini Oh iya jangan lupa masuk grup telegram Link di bio dan ikutan giveaway Leslar Family bernilai 1 juta dolar Leslar ya, Bersama ada info penting banget ya Untuk mereka konohan disimak nih Untuk kata kuncinya Pertama ada Crypto adalah revolusi mata uang, DeFi adalah perubahan sistem keuangan, NFT adalah bentuk baru dari seni dan game, Metaverse perubahan tren internet baru, Web adalah cara berkomunikasi yang baru. Tuh persahabat, jadi kasih kata kunci nih langsung dari Leslar Metaverse. Semoga saja apapun yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar ini selalu diberikan kemudahan. Selanjutnya, persahabat, kita lihat juga ada unggahan spesial dari guysnya Mas Gungli. Ini Mas Gungli lagi mengedit ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Mas Gungli selalu diberikan kesehatan. Serta tim yang lain juga, mudah-mudahan tetap kopak dan solid menyuguhkan vitamin-vitamin bahagia untuk kita semua. Berikutnya, persahabat, kita lihat juga nih ada sebuah unggahan spesial vitamin bahagia nih ya. Walaupun vitamin lama, tentu kita merasa bahagia banget di Jumat yang berkah ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan ini ada vitamin bahagia kabar terbaru yang kita dapatkan akan dihadirkan di channel YouTube-nya Rizky Bilar ya berkolaborasi bersama Ichal Muhammad juga bersahabat ya kita lihat di sini, masya Allah ini si cute banget mereka luar biasa mudah-mudahan apapun yang dilakukan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik. Dan mudah-mudahan Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang yang selalu baik Yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan dari langsung dari lintar ya Kita doakan saja mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan oleh orang-orang yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar Kita masih menunggu kejutan lain dan kejutan bahagia berikutnya bersahabat ya Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini